Ini takkan berat takkan membuat hatiku lelah panjang perjalanan yang harus kulalui merelakanmu oh jika aku bisa ku akan kembali Yang kupilih Meskipun tak mungkin Ku akan kembali Ku akan merubah Takdir cinta yang ku pilih Meskipun tak mungkin Walaupun ku mau Membawa kamu Lewat well, mesin, wow!